pada ketika malaikat jibrilnya ke Ibnu Nabi Nabi tanya wa inzalahu wa in sarakum simun pernah zina pernah malik. jawab Nabi wa inzalahu wa in sarakum tapi pernah zina pernah ini bukan berarti Nabi menghalalkan zina rawono masih ditangani. tapi masalahnya tadi jika zina kamu katakan poin dosa kenapa kamu tidak mengatakan iman adalah poin positif enggak katanya apa adat gendengnya nggak deng itu deng itu kalau orang Islam agar Zino atau agar korupsi, jarak imannya hilang, lucu orang Zino itu sekolah, Zino taruh saja poin buruk negatif dia tulis saja poin buruk negatif, tapi mau menelaki-lelaki woi, aku tulis poin positif kok lucu, poin negatif, yang positif langsung hilang, ya, di dia utak um, di matematikanya dia, orang ada poin, tidak dihilang kan lucu, kan? ini Yoseon mau judul, kalian tahu Yoseon mau judul sesuatu yang wujud, yang riil Zino kesalahan sesuatu yang sing... Jangan katakan sama-sama hilang, kok bisa ada malekat ngitungin, kok bisa ada kucuk apa? Kalau kata-kata nggak ngomong gede Bisa orang besok keluar dari apa? Bisa ada keluar <coughs> dari sini <coughs> Paham sih, Pak Sunji Paham, <coughs> Namun, mengatakan, wong mu'min itu berasal sebab ngelakuin itu so gede Tetap dianggap apa? Mu'min, sebagian kelompok Kata-kata-kata agar wong misli so no, gede, dianggap Bongarai, leweng tuh sokong alam mau kali ma, tau sih, kayu aneh, kayu aneh tuh, kongku areni sama duka bongkarai tak takoi, kono bong kafir, kongka beri zino, malim korupsi, terus kepingin masuk Islam, sarate diem, jadi ini jawab, sarate ngelapot no, lei lei, berarti lei leoi itu songalan, oh masalah lunya dia kafir, masalah lalunya dia zina, masalah lalunya dia malim, sekarang pertanyaannya sama, nabong esok, pato lei lei luwo caranya mau buka diri, terus ini kira-kira jawab caranya mau buka diri, gak mau itu so gede mau itu so gede, jadi mau ini saya itu nggak mau itu so gede jadi apa? buh yang khawatir, teman-teman ayolah, ayolah, umat dikati nabi, bilang apa wah, jadi nabi zaman suka ngerti kan rusak luluh kawal kawal kawal ikut supaya ayolah, ayolah, umat di wakil wah, sholatnya khusus-khusus, ibadah khusus-khusus tapi, merusak umat dia kena kok merusak, kena kena, kena kena, pertama tragedi Kena kena, kena kena. itu kena, khusus kena. Kena kena, juga khusus di bangku kena kena. Kena kena, Roh Ali kecewa, kena, Ali halal Kena Roh kena kena. kecewa, kena, halal kena. roh Mu'awiyah kecewa halal Kena orang kena itu membunuh tiga Khalifah. membunuh tiga kena, Khalifah kena. Kena kena, kena Mawiyah pada besok kan dalam sinter sidina, semasa sukses sidina. Tapi kontingen ini mau mengungu tiga pemimpin yang kekecewa, kafir kecewa. Itu bahaya bagi umat Islam. Bahayanya adalah tadi, kalau umat Islam ini kamu ganti di era di saat generasi satu, dua, tiga, lima, akan terputus mata rantai keimanan. pemerintah Ikhwan, red atau salah kasus munisofedu, Itu orang Islam itu. Uni Soviet itu kan ada wilayah namanya Uzbekistan, dulu daerahnya yang menggap Tajikistan terus apa itu, ceknya, macam-macam. Itu saking lamanya dikuasai Uni Soviet, itu orang nak ada di kumpul itu haram. Sampai seorang yang di sana itu, itu cahaya, itu kan, yuk lah, ini orang yang ada di kumpul, woyah, orang yang haram, woyah, woyah, orang Islam, ada di sana, terus, woyah, Segera orang Zino, di sini, jadi ada orang yang ada di dia orang biasa, sehingga seorang ulama itu membentuknya, Kalian bertiru karena gue kan manut kan. Tentu orang-orang, <tuh> tapi karena mereka punya tradisi, yang penting itu masih Islam Ruput ratusan tahun di kuasa Uni Soviet, nggak ada orang-orang di Waktu dia masuk, itu Tapi Islam, pas Uni Soviet runtuh, ceknya terus, ceknya di negara Islam Dayak nomi, misalnya pernah terputus, mereka jadi komunis. Ketika konstitusi sudah beruntung, generasinya tetap komunis, tapi barokahnya tetap Islam. Ketika konstitusi sudah beruntung, konstituennya tetap konstitusi. Hmm. Tetap memang barokah gitu, malah itu film. Tapi di luar itu tetap kena gula. Ada Islam itu Wonos.